Lagi lihat ini Instagramnya Info dan Pasar, kayaknya kalau dilihat cuma tinggal posting. Tapi masa iya sih cuma tinggal posting doang gampang banget kayaknya. Nah di edisi grebek bisnis kali ini kita mau grebek kantornya, markas besarnya Info dan Pasar, langsung bersama Bro Yusnya. Jadi ikutin saya ya. Tapi sebelum ikutin biar saya semangat boleh dong di subscribe terus kemudian dikasih jempol ke atas, di like, dan di sharing ke teman-teman semua biar bisa tahu informasi yang keren ini kita masuk ya sekarang udah sama Pak Yusnya, panggil bro aja kan lebih santai ya, soalnya ya Bang Bro Yus karena seumuran kita, baru di awal-awal 30-an umur, umur kita <laughs> nah, ini udah dari markas besarnya Info Denpasar, kita ya. mau grebek kira-kira gimana sih ini behind the scene-nya atau dapurnya Info Denpasar bisa menyajikan konten-konten yang kita nikmatin sama-sama boleh bro boleh, boleh dipandu saya ya silakan silakan kita mulai dari mana nih ya kita mulai dari ruangan admin ya kita oh, mulai admin. dari ruangan okay. admin jadi um, halo semua oke okay. ya selamat datang ini dari pak donal mano Ya, jadi ini ruangan uh, untuk admin info Denpasar. Mm. Jadi, mereka yang uh, menjawab pertanyaan dari netizen, mm. terus uh, menyiapkan kalau konten-konten ada di sebelah. Mm. Gitu. Jadi, di sini ada uh, info Denpasar, ada dari Bali advertiser, juga ada okay. di sini. Mm. Gitu. Jadi, kita meng konten-konten apa yang kira-kira cocok untuk ke depan? Jadi gitu di sini tim memang create konten dan menjawab komen gitu. Nah, ya? kalau di sini memang kita khususkan untuk menjawab komen, jadi menjawab oh, komen okay. dan melayani netizen karena jumlah netizen yang kita handle itu ada berapa ya kira-kira Frida? Ada kira-kira ada sekitar ratusan ribu sebenarnya dari LINE. Oh dari gitu. line official, WA hmm. gitu, udah ratusan ribu. Oh iya, jadi ribu. bukan dari Instagramnya. Bukan, aja, ya. jadi hmm. dari semua semua line up sosial media semua platform itu, Oke okay. di sini yang menjawab gitu. Kalau saya lihat, berarti di sini kalian penuh kesabaran tingkat tinggi berarti ya, <laughs> <laughs> ah, gitu. Kadang-kadang ah. ada haters kan, <laughs> <laughs> gitu. Atau suka nggak lagi ini, ke teman saya gitu pernah ngalamin ya sih kira-kira pernah ngalamin nggak, Brida? tiba-tiba ada temennya, tiba-tiba ini -tiba. temen gua sih, ada, sih, ada kan? gitu ya marah-marah <laughs> <laughs> gitu? Maksim, cuma kayak nanya-nanya aja kayak untuk itu apa, atau mau nanya oh. ini sim, keliling, sim keliling dan pasar ada di mana ya, kayak gitu aja sih oh jadi sampai sim keliling pun ini ke sini gitu ya? iya <laughs> oke okay. tiket bioskop kadang-kadang nanya ke sini tiket bioskop juga tiket ya. bioskop nanya ke sini ya nanya wisata wisata di Bali ada di mana jadi kita memang mesti istilahnya Yellow Pages sebenarnya di sini. Kita harus tahu semua tiket masuk ke tempat hiburan berapa. Gitu. Jadi memang sudah tim kita sudah dibekali dengan informasi-informasi seperti itu. Oke, seru-seru. Eh, -seru. uh, nih mumpung ada Pak Yusnya di sini. Kalian nggak kerja di sini? Oke. Seru-seru. Ya seru -seru. udah selamat bekerja kembali. Terima kasih udah boleh saya gerebek ya. Thank you, thank you. Ya, berikutnya kita kemana nih? Kita ke ruangan uh, konten. Konten, ya. Wow, konten. Ini dia nih. ruangan konten. Ya. Oh ya, untuk uh, wartawan kita memang lagi tugas keluar oh, wartawan semua. Keluar. Oh, wartawan kita ada sekitar tujuh. Tuh. Tujuh. Oke, okay. lagi klu, tugas keluar semua. Hmm. Biasanya di sini. Oh, ini, ini ruangannya. Sini, sini, sini. Ayo masuk. Ayo, sini. sini. Oh ini cuman lagi nggak ada manusia. Yeah, kita memang di sini untuk ruangan wartawan. Wartawan. Wartawan. Uh, ini wartawannya. Kita uh, pagi itu mulai listing kita mau kemana aja hmm. gitu. Jadi memang sorry agak berantakan iya. karena memang. Memang kantor harus berantakan. Kantor oh, oh, harus berantakan. <laughs> iya. Nah ini tadi kan ngomong wartawan. Yeah. Itu wartawannya memang, memang memang apa ya maksudnya ini wartawan seperti media ka, mainstream lainnya, standarnya izinnya ya. sama persis? sama, sama. Okay. semua sama semua hmm. sama gitu, hanya hanya saja output kita kan Atau sosial beda -beda. media uh, jadi ini bukan, istilahnya bukan hanya sekedar, apa sih orang bilang? main-main kan? iseng-iseng main-main ya? iseng-iseng ya? jadi memang kita, segala sesuatu kita lakukan dengan serius, serius. dan profesional okay. tuh gitu. seru-seru ya. Ini ruang wartawan, uh. jadi wartawannya lagi nggak ada karena memang uh, tugas luar ini kalau teman-teman bisa lihat banyak piring nenganya konten, konten sekalian. Oh sekalian, pikir sekalian. pikirnya makan dulu. Oh juga. <laughs> makan juga. capek ini mesti keluar gitu ya uh, makan dulu. Makan Oke okay, berikutnya ke ruangan ya, kita ke ruangan konten konten, uh, nah, produksi. Oh, oh produksi. Ya ruangan produksi. Ya oke silakan. Ya nah ini ruangan produksi. Ya jadi teman-teman ini ada Pak Donald Manos. Jadi dia pingin mampir untuk tahu. Uh, tim dari info dan pasar. Di sini ada tim video, hmm, di sini hmm. ada Anom dari tim video ada mangtri ada eka terus di ada ade hmm. ade itu fokus di Bali social network hmm, hmm. apa so, itu Bali so social, social media management oke okay. ya social hmm. media management terus ada kalau di sini ada uh, Jung In, ada Yosua dan ada Pandu mereka fokus pada desain grafis hmm. jadi bagaimana konten-konten info dan itu bisa kita uh, lihat dengan desain yang uh, terstruktur template yang bagus hmm. gitu, memang kita create uh, dengan komposisi warna, itu bener-bener kita perhatikan hmm. banget gitu, jadi nggak asal desain, terus kita pub publish nggak, jadi ya ini kan karena berhubungan sama konten nih, saya hmm. dulu sebenarnya pernah juga terlibat di badan Twitter di sebuah Twitter yang followernya paling banyak untuk Bali saat-saat yeah. saat, tapi udah bubar kan, mm. <laughs> udah bubar karena memang ya tadi kisahnya terlalu banyak ego lah. Yeah. <laughs> Kalau yang teman-teman nggak tahu maksudnya apa bisa ditonton tuh di lestari TV channelnya YouTube maksudnya ego tadi yang pak Yus yang beroyus sharing itu apa. Nah, salah satu ego yang paling sulit adalah saat kita di tim konten ya yeah, kita udah tahu nih followernya banyak, hmm. kita dilihat orang tuh gimana sih? kan suka ngasih tergelitik untuk wah ini gue bisa mainin ya, pendapat mainin opini hmm. nah itu gimana dari tim tim konten di sini untuk menjaga independensi itu oh. kalau memang kalau di sini tim tim di sini memang sudah saya bekali di awal bahwa hmm. uh, kita makanya kerja itu harus uh, menurunkan ego hmm. jadi misalnya di sini ada tiga videografer ada Anoma ada Mangtri ada Eka hmm. mereka bisa kadang-kadang ada Eka satu lagi yang nggak masuk ya oh, jadi iya. misalnya mereka uh, menurut yang satu desainnya bagus, menurut yang dua kontennya kurang bagus hmm. jadi ya, makanya saya selalu sampaikan bahwa kita bertiga harus saling mengisi belum hmm. tentu yang dikerjakan oleh A bagus, hmm. dan dikerjakan oleh B jelek tapi sebenarnya kebalikannya yeah, gitu, yeah. jadi memang work as a team itu kadang-kadang ya harus bisa menurunkan ego pak keren-keren, dan ya. kalau mungkin teman-teman kalau ngelihat postingan info dan pasar ya cuman, kayak cuma satu postingan tapi dibalik satu postingan itu ada prosesnya, ada, ada ceritanya prosesnya jadi apresiasinya sebenarnya mesti dihargai ya, iya, hmm. iya, kurang lebih seperti itu dan nggak apa ya, nggak cuma sekedar.. ah posting posting, <laughs> ya. <laughs> oke, okay, seru-seru-seru ya, jadi selamat datang di kantor imponen pasar ya. jadi memang kantor kita agak berantakan karena ya. memang saya.. Eh, apa.. Mem ya. Melaku apa, melakukan pembiaran lah, kalau misalnya teman-teman mau kerja situasinya kayak gini ya silahkan gitu. hasilnya baik gitu ya yang penting hasilnya optimal Oke. gitu dan ini semua teman-teman di sini pakai masker bukan hanya untuk kesehatan ya cuma supaya mukanya nggak diafalin <laughs> Nama, <ternyata> kalau dihafalin <laughs> di tengah jalan di stopin <laughs> nitip <gulakan> konten dong gitu <laughs> <gulakan> jadi ya. apa sih, saya senang biasanya berhubungan sama karena di dunia sosial media ya mungkin Ade bisa bantu jawab, Ade bisa ke di... <tuk> <I> saya, ntar <tuk> saya siapin dulu mikrofonnya dengan Ade. Silakan Ade. Kakaknya di mana? Hah? Kakaknya di mana? Kakaknya masih di luar. Sudah berapa lama di sini? Sudah jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Selama <tuk> ya. enggak kerja sama Pak Yus. Senang banget sih. Galak nggak? Eh, <tuk> <tuk> <tuk> ini di di di Info Denpasar ya, salah satu digital media yang memang di follow banyak orang karena punya cerita punya bernilai, punya informasi dan manfaat. Saya suka tanya apa sih kejadian yang paling membanggakan? Gitu, sangat bekerja sama teman-teman semua di Info Den Den Pasar dan, oh. eh, saya membanggakan kalau mempunyai value buat masyarakat apa sih? kalau boleh cerita, masa banyak banyak lah tiga ah, 30 cerita aja gitu wah, pokoknya satu album sih, satu ya. album, wah, macu cukup 4 album <laughs> uh, kalau yang membanggakan semua hal proses di sini tentunya membanggakan hmm. tapi yang membuat kita sebagai Info Den Pasar itu merasa wah, kerja di sini tuh benar-benar luar biasa loh adalah ketika kita keluar, hmm. kita pakai identitas kita orang hmm. itu langsung kayak, oh ini ternyata yang punya Info Pasar, ini tim-tim yang ada di Info Pasar okay. jadi kita merasa masyarakat pun sudah ada dan bersama kita di Info Den Pasar mereka follow, mereka, oh ini loh orang-orang yang bikin konten ternyata itu mm -hmm. membuat kita merasa nyaman bekerja di sini dan senang banget sih kerja di sini oke, okay. kalau yang sedih sini ada nggak kota yang terakhirnya? <laughs> <laughs> kalau yang bahagianya, itu pasti banyak orang yang udah lihat gitu Betul kan iya. kalau yang sedihnya, keringatnya, barang, <laughs> waduh, itu parah banget sih sampai berdarah-darah ya. Tapi yang namanya kita tim pasti ya namanya ada selisih paham itu hal yang biasa, hmm. membuat kita uh, sedih, tapi yang namanya tim tetap lagi seperti yang dikatakan uh, Pak Yus, hmm. kalau kita tim semuanya ego diturunin, kita harus saling bantu juga. Bahkan kalau namanya nyari konten, buat konten sampai malam pun kita jabanin, menuju pagi juga kita jabanin demi followers dan Pasar juga Tuh dengar. Jadi jangan terlalu gampang kasih komen-komen yang ah oh, gitu ya karena di balik setiap postingan itu ada keringat-keringat dan jari jemari di keyboard dan di mouse yang membuat itu jadi bagus. Terima kasih banyak, Ade ya. Iya, sama-sama. Nah, sukses selalu. Sukses juga oh, okay. buat Bapak dan tim. Terima dan kasih. jangan lupa tetap follow Intan Pasar di YouTube-nya juga. Ingat di-subscribe. Oh, tonya di-subscribe juga YouTube. Mungkin kapan-kapan kita bisa collapse juga sih itemnya muda. Boleh dong, boleh, boleh. Oke, okay, siap. Thank you ya. Iya, okay. sama-sama. Nah, ini jadi, terima kasih loh. Yeah. Bro, sudah boleh ngeliat-liat dapurnya dan sering-sering ceritanya yeah. segini dulu. Bebek uh, bisnis edisi yang kali ini. Nah, sebelum ini tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Bro, Yus, mengenai bagaimana ceritanya Bro Yus sebagai seorang entrepreneur membangun usaha ini dari awal, dari nol, ada di Lestari TV channel YouTube-nya. Teman-teman boleh tonton. Nah, kalau video ini, teman-teman suka boleh ke jempol ke atas boleh di subscribe dan di sharing ke semua teman-teman dan kalau nggak salah tadi kalau ada yang mau belajar bikin media online boleh main-main ke sini boleh kita ya, boleh gitu boleh. Ya. boleh banget boleh banget kantor kita bener-bener terbuka banget untuk siapa semuanya boleh mampir boleh tanya-tanya kira-kira tipsnya gimana triksnya gimana gitu jadi saya welcome banget oke karena kalau untuk saya pribadi kita di Indonesia dan di Bali khususnya kita perlu banyak sekali informasi yang berdizi, bernutrisi buat otak dan kita dan punya batin jadi mari kita bangun sebuah channel bersama-sama semua bekerja sama, karena apa? jangan sampai hanya sekedar berita-berita yang viral, yang receh aja, yang bertebaran luas coba yuk kita bikin konten-konten kreatif teman-teman, hasil karya, dan lain sebagainya terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya terima kasih bro terima kasih Waktu, ma maaf teman-teman ya, udah ganggu waktunya terima terima kasih